Hebat guruku. Rutinitas pagi harus serba hemat. Bangun tepat waktu. Mandi cepat. Sarapan pun kalau sempat. pabrik pun kadang terlupakan. Guru SSK satu 1 Amandaya yang hebat. Jam 5 subuh sudah wangi. Menjemput sang pelangi. Menghantarkannya meraih Demi siswa-siswi skn 1 Amandaya Menjadi generasi Yang bisa dan hebat Guru SMK Nd1 Amandaya Yang hebat Bertahun-tahun menahan diri Dari keinginan hati Dari nafsu duniawi Yang menghadiri Walau kadang makan hati Namun tidak pernah Berputus asa Guru SMK lagi satu amandaya yang hebat, bagaimana tidak hebat, tiap hari menompang martabat, walaupun kadang tak bersahabat, namun tetap harus buat, demi Ibu Pertiwi. Terima kasih.